Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel Seperti biasa, tiap hari Kamis, gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan hari ini, gue udah siapin 5 penampakan di dalam gereja paling menyeramkan. Dan kita udah sampai di part 2, so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah. So, langsung aja kunci kamar kalian, pakai headset, matiin lampu, dan kita langsung mulai aja videonya. Bintu. Ada seorang urban explorer bernama Christopher. Doi coba buat masuk dan bikin konten di sebuah gereja tua yang udah nggak dipakai lagi lebih dari 50 tahun. Gereja itu dibangun tahun 1940-an dan pas Chris masuk ke situ, kalender di dalam gereja itu masih bulan April tahun 1984. Selain itu, di dalamnya juga banyak banget barang-barang jadul. Anehnya, kondisi gedung gereja ini tuh masih bagus banget dan gak tersentuh aksi vandalisme di dalam gereja itu Kristus sempat berkali-kali berhenti karena Doi ngerasa kayak ngedenger suara-suara tapi Doi tuh nggak tahu sumbernya dari mana Christopher tetap lanjut buat explore ke semua ruangan yang ada di gereja itu setelah Doi explore di situ Doi pulang dan upload videonya ke channel YouTube-nya seperti biasa abis video ini di upload banyak viewers dari Chris ini yang heboh karena mereka ngerasa ngelihat ada sebuah penampakan di video Chris tanpa Chris sadari Ada sebuah bayangan hitam berukuran besar yang berdiri di ujung lorong. Sosok itu muncul pas Chris lagi fokus ngeliatin ke arah kaca jendela. Tapi pas kameranya dipending lagi sosok itu udah gak ada. Kalau diperhatiin sosok yang tadi itu tinggi banget guys. Bahkan hampir setinggi jendela. Dan yang lebih creepy kalau kalian perhatiin sosok itu gak ada kepalanya. Jadi cuman dari pundak sampai ke ujung kaki. Chris sama sekali gak sadar sama sosok itu... Dan Chris ini bukan Ghost Hunter guys. Chris ini adalah Urban Explorer dan Doi sama sekali nggak pernah ngebahas hal-hal yang bersifat paranormal atau supranatural di video-video youtube Youtubenya. You. Ada sekelompok Ghost Hunter dari Inggris bernama Ghost Tech Paranormal Investigations. Mereka coba buat masuk ke sebuah kapel yang udah nggak dipakai lagi. Mereka muter-muter di situ, coba buat komunikasi sama sosok-sosok yang ada di situ, tapi nggak banyak respon menarik yang mereka dapetin. Tapi pas mereka foto-foto di dalam kapel itu, ada sebuah kejadian yang aneh banget. That Foto yang pertama itu baik-baik aja dan sama sekali gak ada yang aneh. Tapi, di foto yang kedua, fotonya tuh tiba-tiba ngeblur. Selain itu, ada sebuah bayangan hitam yang kayak muncul dari bawah tanah. Dan di foto yang ketiga ini lebih aneh lagi, karena bayangan yang tadi itu kayak bergerak ke atas dan sekarang tingginya sejajar sama salah satu anggota dari tim GoSunter ini. Padahal kalian bisa lihat sendiri, pas sesi foto session yang tadi, kamera mereka yang lain masih terus ngerekam video. Dan di video itu sama sekali nggak kerekam ada hal yang aneh. Dan mereka juga mengklaim kalau foto yang tadi itu sama sekali nggak diedit. Dua orang ghost hunter dari Channel Paranormis masuk ke sebuah hangman church di Ontario, Kanada. Mereka muter-muter di situ cukup lama, dengar suara-suara tapi nggak banyak kejadian yang menarik. Sampai akhirnya mereka mutusin buat main Ouija board. Di tengah-tengah permainan, ada salah satu di antara mereka yang nyobain buat tanya, "If you are here with us, show yourself." But, like, there's nothing. Every time we use this thing, nothing. And why is it? If you're here with us, show yourself. <laughs> oh, yes. I huh. Hello? Hello? Oh my god, there's flashlight. It's dark up there. Hello? Is that you? No, I'm, I'm checking it out right now, dude. Wow! Tiba-tiba ada suara benda jatuh yang cukup keras. Persis beberapa detik setelah salah satu anggota dari tim Ghost Hunter ini nanyain pertanyaan itu. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, ekspresi tubuh mereka tuh bener-bener shock dan kaget karena mereka nggak siap bakalan dengar suara sekeras itu. Mereka sempat muter-muter dan nyari sumber suara benda jatuh yang tadi, tapi mereka nggak nemuin apapun. Tapi ada kejadian yang jauh lebih creepy, persis di sesi terakhir video ini, dimana mereka sempat ngelakuin sensory deprivation session. Salah satu anggota dari mereka tuh mata dan telinganya ditutup Supaya bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah meninggal you know Kalian bisa lihat dengan jelas ya topi kerpus yang dipakai sama salah satu anggota dari Ghost Hunter ini itu bisa ketarik guys Bahkan kepala orang ini pun sampai ketarik ke samping mereka sendiri juga nggak tahu kenapa bisa jadi kayak gitu dan kejadian yang barusan itu langsung bikin mereka panik dan kabur ketakutan keluar dari gereja itu. Dua orang ghost hunter dari negara bagian South Carolina di Amerika yang udah gua pernah bahas sebelumnya, mereka datang lagi ke gereja yang sama. Dimana... mana? Di video sebelumnya yang gue bahas, mereka sempat ngalami banyak banget hal aneh, mulai dari piano gereja yang bisa bunyi sendiri sampai beberapa kali kamera video mereka ngerekam ada bayangan berwarna hitam. Tapi kali ini mereka tuh nggak masuk ke dalam, guys, cuman dari dalam mobil aja. Mereka nggak sengaja pas lewat di depan gereja itu ngeliat di salah satu jendela tuh ada lilin yang menyala. Makanya mereka coba buat mendekat ke jendela gereja itu buat nyari tahu emang di dalam gereja itu sekarang ada orangnya. Karena beberapa bulan sebelumnya, pas mereka masuk ke situ, mereka itu nggak nemuin ada orang satupun. No. Uh, We look at that dude. Come on. I don't know, Dale, Dale. It's a, Dude, it's a Oh snap. <laughs> oh, oh God. Oh. What the hell is that? No, no, no, no, no. Awalnya sih mereka tuh cuma pengen ngevideoin lilin yang menyala itu. Tapi tiba-tiba ada sebuah bayangan berwarna hitam yang lewat cepet banget di belakang jendela itu. Mereka berdua sama sekali nggak mengklaim kalau penampakan yang barusan itu adalah setan. Mungkin aja bisa jadi yang tadi itu adalah homeless person atau gelandangan yang kebetulan sekarang tinggal di dalam gereja itu. Tapi entahlah abis dua video yang doi upload di channel YouTube-nya, gua ngerasa kayaknya bayangan hitam yang tadi itu bukan orang deh. So, video yang terakhir kita bahas hari ini itu sangat misterius. Karena gue sama sekali nggak berhasil buat nemuin sumber asli dari video ini. Konon video ini pertama kali diupload ke internet di website Reddit. Tapi sekarang postingannya itu udah dihapus. Jadi gue sama sekali nggak tahu siapa orang yang ada di dalam video ini. Gue sendiri juga ngerasa kayaknya video ini bukan diambil di gereja. Tapi di dalam video ini ada suara orang berbahasa Meksiko yang melafalkan doa Bapak kami. Dan ada kejadian aneh banget yang gua pengen kalian perhatiin baik-baik. No me digas que estoy no cansada de mi casa. un sí. Es un dueño Ada sebuah fenomena anomali cahaya Kalau kalian perhatiin ke sudut ruangan Disitu ada sebuah bayangan hitam yang terus bergerak di sepanjang video Bayangan itu seolah kayak bisa muncul dan menghilang berkali-kali Tapi bayangannya tuh masih tetap di spot yang sama Kayak berkedut gitu Gua sama sekali nggak tahu yang barusan itu fenomena apaan. Apakah yang barusan itu adalah sebuah fenomena penampakan yang real atau cuma settingan? Gua sendiri juga nggak tahu guys. Tapi gua rasa kayaknya video yang tadi itu bukan video editan. Apalagi ngeliat reaksi orang yang ada di dalam video ini. Gua ngerasa kayaknya ini juga bukan video settingan. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya.